Halo teman teman Kembali lagi di channel youtube Taman Bermain Anak Hari ini kita akan menjajal Sebuah kapal otok-otok Bisa dibilang perahu otok-otok Hari ini kita akan menjalankannya Dan semuanya akan kita buat Bagaimana kapal ini bisa hidup Baiklah teman-teman. Kita lihat bahan-bahannya dulu. Yang Yang pertama ini adalah minyak goreng untuk pelumasnya dan ada korek dan ini ada kapas. Dan ini alatnya sudah kapasnya sudah dicampur dengan minyak dan ini adalah baskom yang sudah diisi air. Sepertinya airnya yang kurang. Baiklah, mari kita tambah lagi, teman-teman. Baiklah, kita isi perlahan. Ya, sampai airnya habis. Oke. Cukup sekarang mari kita ke mainannya perahunya dan kita akan menghidupkan perahu ini oke okay, let's go halo teman-teman semuanya sudah siap dan mari kita hidupkan bagaimana caranya ayo kita lihat sama-sama oke okay. yang pertama ini adalah kapal perahu otok-otok dan warna nyata kita akan mengisi dia sebuah air sampai penuh ya teman-teman agar suaranya nyaring kita isi terus kita penuhin Oke sampai ya dan kita taruh dulu Oke kita lihat yang satu lagi kita lakukan seperti itu juga Oke kita isi lagi yang penuh sampai dia penuh teman-teman lihat kapal ini sudah tidak sabar teman-teman dia sudah mengapung-apung dan yang biru juga oke sekarang kita yang putih yang putih kita isi lagi perlahan-lahan teman-teman ya sampai dia penuh Oke dan kita taruh di sini Sekarang kita Baiklah teman-teman Waktunya menghidupkan Bagaimana caranya Pertama kita hidupkan api Yang Oke Setelah sudah kita hidupkan Tunggu sampai api itu menyebar ya teman-teman Dengan sabar Baru kita masukin dan sudah tunggu panas. Ya teman-teman hai, -teman, sudah siap Mau berjalan Ya hai, hai, hai, kita isi lagi Teman-teman lagi ya kapal sudah mulai berjalan teman-teman lihat -teman. ya, suaranya bagus sekali. Lihat mesinnya mati teman-teman. Ternyata bensinnya habis. Lihat pemenangnya kapal kita. Warna merah kawan-kawan. Suaranya deras sekali dan mengeluarkan asap di kabinnya. iya Terus mengelilingi lautan, teman-teman. Dengan suara. Lihat. habis bensin lagi, teman-teman. Mengeluarkan asap. Wah, tolong. Tolong. Bantu. Beli, tegak. Ya. lah teman-teman. Sampai di isu ini dulu video kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sampai berjumpa di minggu depan ya. Dah